Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana puasa teman-teman sekalian? Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Ya, buat teman-teman yang nontonnya setelah sholat tarawih ya kan. Nah, jangan lupa darusnya teman-teman. Jangan lupa mengaji Al- -Quran. Ya kita usahakan dalam sehari kita membaca satu juz ya Setiap selesai sholat kita baca dua lembar Macam itu nah, Insya Allah kita boleh hatam dalam satu bulan itu 30 juz Insya Allah Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk nantiasa mengaji Untuk senantiasa istilahnya Mentadaburi Al-Quran itu sendiri guys ya Oke okay, guys kali ini kita akan merekam sebuah video Jalan Bazar Ramadan Kampung Baru dengan LRT Kelana Jaya Line Malaysia agihan bubur lambuk viral Oke ini daripada channel Amir Ren the cloises Nomad Oke panjang banget ya namanya guys ya. jangan lupa guys subscribe like dan tonton video-videonya abang Amir ini Jom kita tengok videonya guys let's go Halo bersama saya lagi sekarang ini saya berada di station alati kampung baru. Okey. Bersempena dengan bulan puasa ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua muslim yang ada di Malaysia serta di serata dunia. Hmm. Uh, jadi, kemana saya nak pergi hari ni? Anda kena tengok video ni sampai habis. Okey. Oi okay, cantik ya, saya bazar Ramadan Kampung Baru. Okey. Biasa kalau Kampung Baru ini sangat-sangat meriah sekali ya, guys ya. Dekat dengan Kuala Lumpur gitu kan. Wow. Oh ini LRT-nya ya. Ingat pas di Hong Kong dulu, guys. Sekarang Kayak ini di Kuala Lumpur cuaca di mendung dan saya tak tahu hujan kita di luar ini sebagai cuaca cerah uh, gelap. Cantik ya. kucing nih. Plan saya ni adalah untuk pergi ke Bazar Ramadan, kampung baru. Salah satu tempat yang famous untuk Bazar Ramadan yang ada di Kuala Lumpur ni. Ya, betul. Jadi, jika anda berada di KL, wajib singgah di Bazar Ramadan, di kampung baru. Cuaca di luar sekarang ni agak mendung tapi belum ah, rasa okay. ada air hujan lagi. Mungkin saya sempat okay. sampai ke Bazar lah. Okay. Sebab kan di kawasan Petaling Jaya dah mula hujan. Hmm. Saya suspek dekat sini mungkin sekejap lagi lah. Kau view, santai kan ada KLCC semua. Haa, ni dah ada. Haa, betul kampu lah. Kampung baru station. ni ber. oke okay. Oke okay, 8 menit aja ya jalan kaki ya oke okay. Oh ini laluan laluan kereta kok saya kira cuma untuk jalan kaki aja guys ini guys agak kecil gitu gangnya ya. Wow cantik guys suasana di sana itu cantik ya di Kampung Baru ini. Oke. Okay. Nesta nah, hujan lah sekarang nih jadi pasirol dulu. Oh, boleh kerja lagi tak lepak sangatlah. Sebab saya tengok bazar tu muda stuck jual, jual lah. Dah ramai orang datang dan semuanya bawa bayu oh, kecuali tu okay. ya. Aduh, sudah pada ini ya. Oh, ah. Boleh tak lepak ah. yang a few moments ya. later. Hujan semakin lebat jadi saya kena stuck dulu dalam masjid dulu. Di sini ada masjid kamu baru oh, dan cantik. anda boleh rehat dulu. Tengah, tengah Sementara hujan tu, berhenti. cantik guys masjidnya dalamnya ini masyaallah bagus ya wow masyaallah cantik banget ini antara yang paling spesial ada di masjid kembarune di mana mereka akan mengagihkan bubur lambuk pada selepas masa. oh bubur lambuk berambu, macam berambu, mana rasa dia, dia manis ke sedap maksudnya Subuh gurih Cuma tengah beratur ni Personally bagi saya Dekat sini antara bubur yang paling best Menurut saya try Jadi kalau nak cuba Boleh datang ke sini ah. Bungur lambuk Memang jadi salah satu tradisi yang ada dekat Mana-mana masjid di Malaysia ni Every after asal mesti Mereka akan mengagihkan buku lampu ni di hasil daripada kutipan orang ramai Bagi EJK-EJK Dan ini masak sendiri paling penting sekali Itulah kacil salah satu kacil yang menarik ketika Bulan Ramadan yang ada di Malaysia ni Memang terbaik lah Alhamdulillah dekat singgah masjid tadi untuk asal NN sekarang kebetulan hujan pun dah berhenti jadi saya akan sambung balik menuju ke Bazar Ramadan dan tunjuk apa yang ada dekat sanalah. Okey. Toko keajaiban bulan Ramadan Kena dan saran guys apa aja guys. Hujan muncul tip karena biasanya itu kalau bulan Ramadhan itu kalau dari komentar teman-teman sekalian itu kalau setiap bulan Ramadhan itu bazar itu kan dadakan gitu kayak ada setiap tahun gitu teman-teman dan itu jualannya tuh beda-beda gitu yang apa namanya ya di hari biasa tidak ada di bulan Ramadhan jadi ada gitu katanya gitu guys ya. Ibu tiba ya, saya sedila. di kampung baru. Inilah deh bazar mana kampung baru pelbagai yang disediakan nasi Arab wow. ada nasi Melayu ada nasi Mama ada ah. nasi Mama. Nasib berani semua ada Gerai Tok T Ok kat sini Macam dah hujan kan guys Tu basah bawah tu kan Tapi ramai pun orang datang Ok Apa tu ada bule-bule jualan juga, tuh, guys. Mas Ale, Mas wow cake ya asli bikin ngiler kalau udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, oh enak banget sayang di sini tuh nggak ada guys asli kalau buka puasa pakai roti canai kayaknya enak banget deh sambil di review gitu teman-teman tapi di sini nggak ada ya allah gimana ini ada di sini tapi roti Maryam gitu beda banget sih guys rasanya wow itu cendol tuh cendol yang besar tuh Raja Alang, Raja Alang. Ini sedang gerimis juga guess, ya, guys ya. Oke, nasi biryani oh sedangnya Ay balan tuh, guys. Oh ya Allah, kemarin aku tuh pas buka puasa pengen mie yang kayak gitu, guys. Tapi nggak ada juga di sini. Ada sih uh, warung makcik kalau nggak salah di sini itu ada. Cuman kemarin tuh nggak tahu buka apa nggak gitu. Woi sedaknya. Nanti coba guys, kita akan uh, review juga mungkin. Oke, okay. apa-apa yang ada di warung makcik itu. Saya penasaran siapa aja yang dijual. woi sedapnya sate ini macam sedap guys oh air tebuah ni. memang sedap air tebuah ini asli oke okay, kalau kita tengok macam ini guys. ini apa nih guys macam rojak-rojak wadah rojak, eh. oh, kerang juga Oh, macam ala-ala Thailand lah ni Weh, hey, tak faham juga ni Macam mana dia makan tau Unik sangat ni Okay Weh, hey, karipak guys Oh, apa ni apa ini, guys? Oh, jajanan pasar popia goreng sambal. Oi, oh yes. enak banget! Asli tempe satu orang, makan apa tuh, guys? Tak boleh baca. Asli ngiler banget, asli ngiler banget, guys! Ya Allah. Ah, ini ayam udah biasa dah. Oh, oh Tapi bawahnya ini guys Bikin ngiler asli Wah ada telur puyuh juga Itu rendang Rendang kayak, kayak bumbu, bumbu merah gitu guys Seritanjak Raja Alang ah, Raja Alang nih dari tadi ada pun. Oh ini sate nih Ayam, daging, perut, lidah Pedal dan kambing uh Roti canai, roti canai. Eh, tuh tadi. Oh, ayam kunyit. Allah, aku enaknya ini guys? Tuh di sana tuh murah-murah. Terus lauknya tuh banyak guys. Oh ini kuah-kuah nih. Oh mandiun sup. So. Oh ayam tawaf guys. Oke, okay. Ini bak waktu pertama kali aku lihat ayam tawaf ini di Arab Saudi ya guys ya Dan banyak juga jemaah-jemaah itu yang suka dengan ayam tawaf ini Pasti enak juga guys Karena gak tahu juga ya ini tradisi mana gitu Mungkin Arab atau India atau mana gitu gak tahu juga guys Tapi kalau kita istilahnya ke Arab Saudi itu namanya ayam tawaf ini Juna Wow ayam golek madu kinabalu wis malal roti john di sini udah hampir punah hari kayaknya roti john ini guys jarang banget orang jual sudah padahal enak loh asli enak cuman orang-orang pada nggak jualan lagi nih. roti john padahal enak asli kalau orang yang suka roti-roti nah, kayak gitu dikasih telur gitu kan itu enak-enak banget asli saya termasuk orang yang suka roti-rotian gitu guys wah apa ini guys ini apa guys donat kah kenapa dia balut-balut macam apa nama itu Kara -oh, karam? apa tak tahu lu ini apam apa nih, guys? Aku biasa, kok, Pak. Aku apa ya? Oh, ini donat. Aku tuh macam-macam makan, makan apa ya, guys? Ya, aku tuh satu persen RM dua enam ribu. Oh, lumayan. Oke, okay. apa nih, guys? Wih. Oh daging Oke okay. Ini kerang enak banget juga sih Tapi saya udah lama banget gak makan kerang-kerangan guys Ayam penyet Oh lele penyet ah Ada juga ya eh. Oh ini es buah nih guys Oh my god Gede banget itu wadahnya itu wadahnya langsung gitu gede loh oh iya guys murah ya okay. oh banyak isi dia wow wih sedak nih Guys, di sana tuh, di sana tuh unik-unik gitu. Entah bungkusnya yang unik, entah masaknya yang unik. Pokoknya berbeda aja gitu. Enggak biasa dilihat di Indonesia gitu, tapi biasa di Malaysia gitu guys ya. Di sana tuh ide kreatif orang jualan atau berniaga itu memang keren ya, asli Apalagi di bulan puasa di bazar-bazar itu untuk menarik pelanggan tuh mereka sudah punya jurus-jurusnya gitu guys ya. Wow, ini kambing enak banget, ini guys. Ini namanya kambing guling. Woi panas lah, bang. Pisau kurang tajam tuh, bang. Oke, okay. ayam perci. Oke. Okay. Oh kambing dia bawa satu. Oh ni apa ni guys? Eh macam sedap ni. Okay. Oh ini Rp35. Rp35 tu 100 100000 Lah kat sini 100 lebih lah, 120-an macam tu guys ya. Yeah. Oh my god. Ini paha, paha kambing ya tapi memang sedap guys asli memang sedap mertabak kampung waduh asli ngiler banget sih oh itu Pak Cik yang buat guys legend lah tuh oh ini apa ini oh kerang Wow sedapnya Ni mesti sedap Okey, Pak An Oh ni apa guys Ni ayam ke burung Burung puyuh Tak faham jugalah Tapi kalau ayam dia macam kecil kan Oh, ayam ayam lagi tuh, oh, ayam. Ah, maksudnya ayam dia dia dapat foto potong, potong Eh, tak juga ada tuh. Ayam nih guys, ini apa nih guys ya? Burung puyuh ke? Murtabak rahmat, ya allah. Oh dah legend nih pelbagai makanan yang di dekat bazar ramadhan tadi ayo bang buat niler saja bang sedap ya eh, bang ada nasi arab itu always wajib ada and then pelbagai jenis air air, air tebukar yang fresh and then air tebu itu paling penting sekali itu paling wajib sendiri oh, kalau anda beli ketika bulan ramadhan ni. Eh. jadi dekat sini memang parking mustahil oh mustahil pas dikat situ penuh eh jika datang ke bazar ramadhan ni eh, kamu baru anda boleh menggunakan air Stop di Kampung Baru, jalan kaki selama 8 minit Haa, better daripada anda drive Anda nak cari parking susah, memang jam Haa ah. Memang tak ada parking Sebelum berpisah, jangan lupa kalau anda menggunakan public transport LRT, MRT, BRT serta monorail Hidupkan My City Pass anda Dengan harga RM5 saja anda boleh gunakan dengan touch and go ataupun IC anda Ataupun kan repli KL touch and go, ha, takkan sahasakan touch and go wow. anda dengan harga sehari 5 ringgit sahaja Anda boleh pergi ke mana-mana stasiun MRT, LRT, BRT setempat Oh iya ke murah sana Anda boleh pakai sehari itu Nak pergi ke 10 ke 100 stasiun pun tak apa juga Harga tetap 5 ringgit juga Asalkan baki dia ada minimal 10 ringgit Dalam tasenggu Dia akan didak 5 ringgit daripada tasenggu anda oh, Lebih jimat murah. dan lebih mudah Oke okay guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi guys Bazar Romantan yang bikin kita itu auto ngiler Dan istilahnya apa ya kenapa gitu kemarin aja pas lihat punya Mas Toha gitu aja itu saya kayak ya allah pengen banget jadinya tuh sore-sore jadi pengen nasi Arab gitu guys, pengen nasi lemak dan lain sebagainya, tapi aduh gitu, gimana gitu, asli bikin ngiler guys ya kebayang guys, sih, kayak ter, apa namanya ya, terangan-angan gitu, terbayang-bayang gitu guys ya, dengan makanan-makanan yang super duper enak kayaknya gitu kan, atau bisa dikatakan makanan yang super duper apa ya guys ya murah meriah juga, dan beraneka ragam gitu, itu yang bikin kita tuh kayak, Allah enak banget gitu, kayak gitu guys, asli Allah dan berbahagialah ya teman-teman sekalian karena di Malaysia tuh beda sama di Indonesia juga di Indonesia itu kalau kita cari bazar Ramadan ya ada cuman nggak serapi di Malaysia nggak sebanyak di Malaysia tapi ada beberapa tempat seperti itu guys ya terutama kalau di Solo ini saya kurang tahu ada apa tidaknya karena tahun kemarin aja saya cari itu jauh banget dari sini itu ada tapi jauh banget nah itu saya sampai wah pasti di sana juga istilahnya macet dan lain sebagainya yang saya pikiran pasti seperti itu karena memang jauh dan cuman ada satu gitu guys Nah, biasanya kalau di sini tuh kayak pasar malam gitu aja sih Kalau bulan Ramadan Nah, beda kan dengan uh, yang ada di Malaysia gitu Oke, itu saja video kali ini guys Buat teman-teman semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Channel Amir and the Quilless Nomad Aha, Link ada di deskripsi Subscribe dan tonton videonya Saya pamit diri apabila ada salah kata mau dimaafkan Buat teman-teman semua yang mau request Langsung saja DM di Instagram saya guys Di @cakmujib. Jangan lupa follow juga ya Cak Mujib, eh, Cak mujib. Di Instagram dan juga di TikTok juga ada Cak Mujib Official. Kalau tidak salah, nah, oke, okay, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.